Dan bagaimana feeling kalau Bersedih apa jatuh pada tempoh PKP ni Assalamualaikum Apa khabar semua Aku harap semua sihat Dan stay at home Kita kena putuskan rangkaian COVID-19 So, hari ni adalah 15 April 2020 Bersamaan bersedih aku Yang ke-19 19 Aduh, perasaan muda ya eh, Okay, ada lah mau aku nanti asal aku dicatat apa nama ni lagi cari. So hari ni aku tak ada nak buat content pasal digital marketing basically yes yang pro ni adalah satu kon, satu satu channel tempat aku boleh tengok tentang digital marketing. Tapi kali ni tak ada sebab aku nak sharing pasal birthday aku dan macamana feeling kalau birthday hamba jatuh pada tempoh PKP ni. So mak aku catatan. Baik aku sama aja. Alhamdulillah sebab aku masih ada family, aku masih ada orang yang tersayang nak aku untuk sambut bersama, so tak ada, tak kisah apa terjadi, sekali lagi ada depa aku okey, okey. Sebab mostly selalunya kalau waktu bulan 4 dan waktu birthday aku, kami selalunya berjalanlah melancung, jalan mana-mana, tak kisah mana-mana untuk sambut birthday tapi kali ni manangkan kita dilanda COVID-19 so duklah rumah. Apa maksudnya? So kena eh, adjustlah sikit plan dia tu. So aku bersyukur kena aku dapat masih hidup lagi aku mas masih bernafas lagi berang ni aku nak dapat lagi berbakti pada keluarga aku dapat lagi berbakti pada mak ayah aku sampai hari ni aku bersyukur dan terima kasih kepada semua yang mendoakan terima kasih pada semua ucapan doa kepada aku hari ni aku akan doa yang aku dapat ni adalah dapat beli berdampak semua insyaallah sama-sama faed dan untuk Jasi Amron pula ikut channel aku ye yeah, kita dapat 800 subscriber 409 subscriber dah hari ni thank you guys kena support aku sudi support aku insyaallah aku akan turis buat konten tentang aku akan turis turis, turis menuris boleh tak pasal digital marketing banyak aku banyak nak cerita pasal digital marketing ni sebagai contoh yang baru ni aku ada buat ads uh, harum manis memang aku nak share gila-gila ngambar tapi aku lah next video aku insyaallah aku akan upload Still Stay stay tune dan kepada isteri aku, Masitah Mayus, binti Mayusso Terima kasih sangat kerana sayang <guluh> Beli, apa? Eh, nak beli Abang tanya lama sangat dah Deliver Dapat uh, Lega puas di Lepas tu, Dapat Ais krim Eh, sorry Dapat kek yang best gila So, apa tengok lah Ujung kali lagi ada video Malayan video tu So Aku punya Impian kot Boleh lagi lah ya. So, aku wishing sangat aku nak dapat 1000 subscribe sebab kalau aku dapat 1000 subscribe serius once aku dah dapat income generate from YouTube memang aku akan share, aku akan expose lebih ke hampur semua supaya hampur semua dapat rasa macam mana aku rasa. Sekarang aku dapat 400 pun dah Sono gila aku nak hampur sama-sama rasa macam mana aku rasa dapat 1000 subscriber macam mana dapat 4k watch time aku nak sangat kita sama-sama naik sama-sama dapat jeneringkan YouTube series so tu untuk, uh, kalau aku punya wishes untuk YouTube channel aku kata aku wish tu uh, supaya step sekarang aku target 1k 1k sub dan 4k watch hour tu untuk for now step first nanti adalah step akan datang so untuk youtube channel untuk hidup aku macam biasalah kita masing-masing ada tagging macam aku tagging untuk keluarga aku of course lah kita nak freedom of money freedom of time, freedom of money tapi untuk buat benda tu semua perlu ada sacrifice yang padu lah, takkan kita just uh, maksudnya takkan nak something tak boleh korpan something yang nak, so macam tu lah okay, video pun dah 5 minit nak campur lagi <laughs> video, nak campur lagi video lah kali tu, okey banyak sangat, so itu saja berdua aku, so jangan lupa subscribe saya, si bro, dan enjoylah video terakhir ni. bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy birthday to me, bye Fahri, udah makanin Makasih sayang, <laughs> <laughs> Mummy. Who? Who is Sudah. Okay, Dikambang. Okay, Ni aman. Dah. Okay, asyik okay. okay. asyik okay. asyik. Asyik. Stop. Okey. Okey. Apa kena minum nak? Kena buka dulu lah.